Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi di channel saya, Maisa Karya. Pada video kali ini saya akan memberikan satu cara dalam pembuatan portal mobil. Ya, jadi ini sobat semua mobil yang saya akan buat portalnya atau pengaman kacanya mobil Grand Max bisa dilihat. Ini sobat, sini ada emalan. Saya menggunakan emalan dengan sen. Bisa pakai apa aja, sobat semua. Bisa dilihat, kemaluan ini membentuk badan mobil atau kepala mobil. Dan untuk timpanya sendiri, yang saya mengambilnya seperti ini. kita menggunakan emalan sudah bisa kita pastikan bentuk portal ini menyesuaikan dengan kepala mobil baiklah para sobat semua simak dan tonton videonya sampai selesai semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih semua. Setelah kelemalan ini kita pastikan garis pita ini tepat di garis kelamannya. Jadi, mohon cepat semua. Dan untuk atasnya juga mengikuti garis kelam. Setelah kita pastikan Bentuk rangka atau diagonal rangka sudah mengikuti emalan, maka kita baru menginjak ke pengerjaan ininya sobat semua untuk pengaman kacanya atau motif tengahnya. Thank you.